Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Salman TZ. Hari ini kita akan melakukan kegiatan biasa, guys. Mengasih makan sapi. Kasih dulu minum. Nanti baru kita lepas dari kandang, guys. Ini sapinya sapi boy, guys. Nah, dia ada warna hitam di sini ya, guys. Oke. Sekian terus video Salman Tazet Supaya Salman Tazet lebih giat lagi Membuat video-video terbaru Waduh Putus iki Orang Islam loh no. Aja ya, guys. Dibagi dua, kita kasih garam sedikit aja, guys. Garamnya sedikit aja, guys. Campuran tadi Setiap pagi guys dikasih air minum. Ini sapi buahnya guys. Ini anak avatar. Ini sudah kita kasih minum. Nanti kita lepaskan. Baru kita mencari rumputnya guys. Untuk makan sore harinya. Alias makan malam. Keluar guys dari kandang. kandangnya lumayan sederhana guys karena kami kekurangan modal Setiap pagi, guys, dibersihkan, guys, dibuang kotorannya. bisa makannya guys banyak kali guys. tadi kita buang dikit, kita bersihkan juga kandangnya, supaya nanti sapinya mau makan lagi guys. yang rumput ini kita campur nanti rumput baru. sekarang kita ikat aja di sini guys, cari rumput dulu guys untuk makan sorenya nanti, alias makan malam. Sebelum kita melakukan kegiatan mencari rumput Sebaiknya kita berdoa dulu Oke okay. Oke okay guys, kita kasih daun ini guys Ini kita ambil guys, daunnya Nih, bisa kita tanam nih guys Nanti kita, dia tumbuh lagi kita tanam, Guys. Nanti dia hidup lagi jadi bisa kita gunakan lagi. Oke, ya kita tanam lagi, Guys. Kita tanam sini, Guys. lagi. Oke okay guys, terima kasih. Nah, tonton terus video Salman Tazad supaya Salman Tazad lebih giat lagi membuat video-video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Okay.